Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Kali ini, ini video yang kedua. Tadi saya sudah bahas masalah uh, di video pertama. Tadi saya sudah bahas masalah asam urat dan kolesterol. Ternyata terbukti dalam waktu 8 hari. Yang biasanya saya susah berdiri. Sekarang sudah enak dan sudah dicek dari 8,2 menjadi 6,8. Palingnya itu kan. Nah sekarang. Kita masuk ke terapi pengobatan mata, yaitu mata minus plus silinder, katarak oleh Kang Sajar. Nah ini tadi ada videonya. Ini ya di langsung ya apa istrinya Kang Sajar yang yang terapi. Nah di situ kegiatannya adalah totok potok wajah, totok saraf dulu, di longgar baru ditetesin. Ini sudah terapi yang ketiganya. Nah rata-rata 3 bulan ya untuk kembali mata normal, baik mata minus, mata plus, mata silinder, mata katarak. Nah, tapi ke depan Kang Sajar akan alatnya yang membuat, apa, belum, belum ada alatnya, ini lagi mau dibeli kalanya, jadi perkembangan per, per minggu, ya. ya kan? Nah, ya. Eh, coba Kang Sajar, terapi mata siapa saja yang selama ini yang sudah diterapi dan kembali normal matanya? Ya, eh, untuk terapi mata sendiri memang, eh, untuk kita sendiri merasakan banget siapa? istri sendiri langsung merasakan oh istrinya ya? istri sendiri langsung merasakan lu kacamata dia? kacamata, kayak kuda dia lu sekarang kan sudah kacamata tuh? nggak pakai kacamata sekarang eh, minus atau plus? minus minus berapa dulu? oh salah 3,8 ya. ya hampir 4 hampir 4 ya? 4 lihat gak kacamata dia? gak kacamata sih berapa lama dia terapinya? itu untuk di awal tuh 3 bulan hmm. dia terapi 3 bulan tapi dia eh, istri tetap ditetesin, kan kita ada dua herbal. Herbal yang tetes per minggu, seminggu dua kali itu. Hmm, yang pedes itu. Yang kebes. Sama yang tetes sama mata yang buat setiap hari. Nah, setelah terapi tiga bulan, sudah ada perubahan. ya Dari 3,8 itu ke berapa saya lupa angkanya. Itu dilanjutkan tiga bulan berikut itu ditetesin yang warna putihnya saja. Dirutinkan itu setiap hari di rutin kaca, ya, setiap hari, jadi total selama enam bulan. Nah hmm. sekarang itu hasil alhamdulillah udah gak pakai kacamata sekarang. Sudah enggak ya? Sudah gak pakai kacamata alhamdulillah. Nah, mila tadi Ike ikh, mana Ike Eh? Ada biar ada kelihatan eh, kor-korban pasiennya awalnya. Ya nah, ini, ini yang siapa? Nah, ya ini istrinya ya, Kang Sajar yang di matanya berapa bulan? 3 bulan. 3 bulannya. Eh sekarang udah mulai normal. Nah, dulu ini sering ya. kacamata. Di SD sudah pakai kacamata. Cerita tadi. Dari mata, itu ya dari SD kawan, dari SD udah pakai kacamata, sekarang udah enggak. Iya kan? Nah, itu yang harga per botolnya itu kan 50 ribu ya. 50 ribu nah kita siapkan di tempat saya yang mau beli tapi yang mau terapi juga karena harus diterapi begini itu selama eh, 8 kali seperti sebulan ya 2 kali dua kali seminggu lah dua ya. kali seminggu ya kan? Nah saya sedang terapi semuanya yang ketiga ini Cuman belum alatnya belum berhasil Iya. jadi kalau yang kolesterol kita punya data kok Eh yang asapurat oh, ya kan? Itu berul Oh beril, udah dia ya, juga rasakan langsung hmm. dan punya data kita jadi pada saat E, pengecekan pertama, berapa si asam uratnya hmm. Setelah di terapi, lalu minum herbal Ternyata turun ya. Ya, Untuk yang mata, kita memang belum belum ada alatnya Cuman insya Allah, dalam e, satu minggu ke depan Nanti insya mudah-mudahan ada rezekinya ya. Kita hadirkan alatnya Alatnya ya alatnya jadi nanti komandan lagi nih Jadi ya, ya, kan? di, di ya, apa e, Yang basahkan nih ya. Kita cek, ya kan apa ada plusnya, apa ada minusnya kan gitu? Mm -hmm. nanti dicek pakai alat. dua bulan terapi tiga bulan. Yeah. ya kalau untuk terapinya satu bulan, pengobatannya tes mates tambah tiga bulan. Mm. nanti kita akan update sekitar eh, setiap minggu. ya yeah, setiap, setiap minggu. minggu yang ya. ada perubahan atau ya, enggak? Mm. atau minggu pertama, minggu kedua. kalau misalkan kita udah mau ada mulai nilai takaran, oh satu minggu itu baru turunnya baru sedikit. Hmm. Jadi kita buat di jangka agak panjang dua minggu atau 3 minggu, hmm. jadi kita buat berkala. Ya, iya, iya. Nah, selama 3 bulan itu ada gak penurunan? Kurang nah, nah, habis ini kaya. proses tetes, ya, dihabis di ini habis ditoto ini. Nah, habis ditoto itu proses ini, ini ya. Sekarang dikasih eh, tetesan nih. Jadi ini ya istrinya Kang Sajar juga bisa saya karena diajari oleh bapaknya ya, <laughs> Diajari oleh suaminya supaya. E, bisa e, tenaganya banyak takutnya pasiennya banyak masuknya banyak tenaga juga satu, banyak enggak. pegang ya. kalau terapi begini itu seikhlasnya ikhlasnya cuma obatnya saja ya obat nah, aja ya ada harganya ini sekarang gimana yang kau rasakan mungkin cara alat kita belum ada tapi ha. satu minggu ya. kalau oh. saranya saya rasakan mata saya ringan ringan ringan ya itu ringan terus agak lumayan bagus cuma kan belum ada alatnya itu <tuk> jadi iya. itu jadi kita belum bisa buktikan secara berdatangan ah. belum bisa jadi kalau, kalau biasanya sekarang kan kalau pakai kacamata lama kan pegal-pegal artinya kalau dulu kan harus pakai kacamata ya tapi kalau lemahan dia pegal artinya mungkin dia mulai perbaikan ya mulai ada perubahan kan ini kan eh, ukurannya kan belum saya turuni eh. karena belum tahu gitu kan ah, ya ah, gitu ya jelas terakhir itu saya 2,27 lah, 2,25 terakhir dicek cek lama sih 6 bulan yang lalu ya, ya insya Allah mudah-mudahan saya pahlawan ke depan lah kita hadirkan alatnya tuh bukan 2,16 tahun kali ya, mah, yang terakhir kita mau cari kasar itu waduh lah, lelah tahun nggak? yang ya, tadinya 1,75 nah jadi 2,25 nah intas sekarang setahun oh berarti satu tahun yang lalu kurang lebih antara 2,25 sampai 2,27 Iya, ya sebelumnya kan 1,75 3 tahun, ya. tahun yang lalu 3 tahun yang lalu nah satu tahun yang lalu ngecek itu 2,25 ah. 2,27 iya jadi, jadi naik yes, dia gitu nah ini kan kemarin sekarang menjalani terapi nih sudah nah. ini sudah dua hari kan nggak sepuluh hari Nah, nanti kalau minggu depan kita bisa hadirkan alatnya kita bisa kita cek kita cek dulu apakah dari 2,27 eh, atau di bawah 2,27 akan bisa di atasnya di atasnya karena kan tidak terapis iya jadi dari kita tampil data eh, uh -huh. star awal standar awal uh -huh. tapi mungkin dari sebagai pembanding satu tahun yang lalu yang 2,27 itu tadi jadi jadi jadi nilai acuan awal juga lah. iya bisa juga yang Bandingan iya. aja 2,27 ya, Jadi itu kawan, ini terapi mata tadi di video sebelumnya adalah eh, terapi asam urat. Alhamdulillah ya terbukti. Nah ini mata eh, belum kita ambil data, tetapi saya melihat ini agak ada perubahan. Cuma kan untuk pembuktiannya harus gawat data. Nah baik kawan, selain daripada asam urat, kolesterol, terus eh, mata minus, plus silinder, katarak, eh, herbal apa lagi yang ada? Omernya oh, ada beberapa herbal tuh. Ya kita sebetulnya ada 26 racikan herbal hmm. tapi hari ini kita baru ready itu sekitar 11 herbal hmm. ya, 11 herbal contoh seperti herbal hipertensi yang kemarin minum itu saya kasih label atas eh, namanya hipertensi hmm. tapi manfaatnya bukan hanya buat hipertensi hmm. yang pertama bisa buat menurunkan kolesterol ya. buat asam urat, ya. hipertensi itu sendiri ya. jadi satu herbal itu bisa buat tiga jenis hmm. memang herbal itu Eh, saya racik dikhususkan untuk itu, lah. Iya, iya, iya, iya, tiga, tiga, tiga penyakit tadi, lah. Iya, tapi ada yang lain, ada buat, eh, keluhan ginjal, terus ada buat kanker, tumor, terus buat pejantanan, buat untuk nah, imun, ada, ada, ada, atau imun, diabetes. Kan bisa minum, kan enggak boleh, katanya langsung, ya. Ya Iya, Ma makanya harus satu, satu, Harus satu, satu dulu. Jadi, biar, eh, benar-benar sampai Saktif. kita buat. Eh, kondisi si asam uratnya belum udah normal meskipun hari ini sudah normal hmm. 6,8 tapi hmm. harapan kita bisa lebih turun dari itu biar hilang biar hilang biar ya? hilang biar hilang baru oh nah, wah, hari hari hari bang, itu hal yang lain mungkin disini ada eh, mungkin yang lebih dekat itu herba pencernaan pencernaan? emang ya, yang ya, hajar tiap hari <laughs> herba pencernaan Cernanya gimana? awalnya aja hitam, kotoran nah itu awalnya, za uh, hitam Itu pasti. Darb pencernaan itu di awal dia detox, dia mendetok apa uh, usus uh, usus besar. Usus besar membersihkan usus besar. Ya. Biasanya kalau udah 3 hari minum, 3 sampai 5 hari kesini udah warnanya normal pada umumnya hmm. sudah warna kuning. Sudah warna kuning. Nah, iya, umum. Hmm. Di awal pasti dia mendetok warnanya pasti ya aneh-aneh lagi -aneh warnanya. Ya. Warna. Oke, okay. sekian dulu untuk eh, terapi pengobatan Ya jadi saudara-saudaraku semuanya, sekian dulu dari kami. Ya, jadi yang nonton ini bahwa e, pengobatan tadi sudah selesai, asam urat dan itu terbukti kawan. Saya contohnya sudah terbukti Rih. Nah, ini video kedua saya sedang terapi mata. E, ya, karena di sini ada terapi pengobatan mata minus, plus, silinder dan katarak ya. Nah, nanti setelah selesai ini dan sudah terbukti semuanya maka saya sudah normal enggak pakai kacamata. Ya kan seperti istrinya Kang Sajar. Ya, bayangkan dari kecil sudah pakai kacamata sampai besar setelah ditemukan ini meracikan tiga bulan pertama sekarang sudah pakai kacamata ya. ya. Nah, berikutnya nanti akan ada yang lain. Nah, sampai di sini dulu kawan, yang berminat ada nomornya di situ dan akan saya siapkan herbal di tempat saya bagi yang yang mau Ya kan, ya begitu. betul. betul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya.